Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini Mbak Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru di pagi hari ini kabar pertama persahabat yang kita lihat ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Semalam dari Mas Gongli yang mengunggah sebuah postingan video persahabat yang Leslar ternyata lagi syuting di rumah kemarin persahabat ya, bersama tim dan kak Deddy nih kakak pertama dari Papa Bilar perhatikan ya, yang bikin salvok tentunya, idola kesayangan kita tertuju dengan Papa Bilar yang lagi main biliar sambil menggendong BBL sambil ditemani juga oleh bunda lesti syara, Masya Allah ini sih kebahagiaan yang kita rasakan yang kita dapatkan, Masya Allah banget ya mudah-mudahan mereka selalu sehat selalu diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun Leslar underscore ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini cie cie papa bi main sambil gendong abang, katanya tuh masya Allah banget ya dan kita lihat abang L Tentu disitu lagi anteng banget ya digendong oleh papanya Luar biasa banget baby L Mudah-mudahan selalu sehat dan menjadi anak yang pintar Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Nurhayati3691 Mengatakan di kolom komentar Masya Allah cute banget sih pak Mainnya sambil gendong abang L Katanya Masya Masya Allah banget ya ada juga persahabat, kita lihat komentar berikutnya diberikan dari akun Instagram. Elinis Dayuni mengatakan di kolom komentar, hanya Leslar yang berbeda dengan artis lain. Gimana warga Konoha semakin bucin dan sayang ke Leslar dan Abang El. Tuh, Masya banget kan? Tentunya kita bahagia banget melihat idola kesayangan kita, mudah-mudahan semakin banyak dukungan. Support dan doa yang diberikan oleh orang-orang baik Yang tulus mencintai Lesti dan Bilar Dan kita lihat juga kemomen berikut Masih di akun Instagram yang sama Perhatikan ya Wow semalam juga ternyata Kembali lanjut syuting Rizky Bilar dan Bunda Lesti kejora ini lagi memainkan piano. Wow, <gifat> ini sih kita salpon dengan gaya Bunda Lesti ya. Wah, kira-kira lagi ngapain tuh mereka? Bikin penasaran dan selalu membuat kita semakin bahagia. Kita lihat juga di kalimat. Ada sebuah kalimat yang tentu diposting. Romantisan pianis dan vokalis. Masya Allah, mas persahabat ya. Ternyata ada keromantisan dari Papa Bilar dan Bunda Lesti. Papa Bilar memainkan piano dan Bunda Lesti pastinya itu akan bernyanyi sambil diiringi oleh Papa Bilar memainkan pianis. Wow, Masya Allah banget ya. Kita lihat juga di postingan ini. Sampai kameramennya per sahabat ya ini tersenyum melihat tuh. Kromatisan kekiutan yang dilakukan oleh idola kesayangan kita postingan ini pun banyak sekali tentunya tanggapan dan komentar juga yang diberikan ya dari akun Sweet couple 24 mengatakan kameramen ikut senyum-senyum katanya tuh masya Allah banget ya memang terlihat banget bahwa kameramen itu ikut senyum-senyum saat tentu melihat kromatisan secara langsung Lesti dan Rizky Bilar dan untuk selanjutnya, para sahabat, kita juga merefleksikan info nih Soal acara film Alsiap Men Perhatikan dan disimak baik-baik, para sahabat, ya. Ini diinfokan langsung oleh Alsiap Men Film laman akun Instagram pribadinya Jangan sampai luar, sahabat, ya, untuk menyaksikan di bioskop Sudah nggak sabar nonton Alsiap Men di bioskop? Kesayangan Anda? Tuh, ditanya tuh, para sahabat, ya Karena Papa Bilar akan menjadi pemeran di film tersebut Dan untuk kita semua ada info dari Asia Men Film perhatikan dan disimak yang sudah nggak sabar mau nonton Asia Men harap kumpul karena kamu bisa nonton duluan tuh wow karena kamu bisa nonton duluan persahabat ya gimana caranya yang pertama. Kalian harus hubungi bioskop di kota kamu untuk booking satu studio. Yang kedua, atur jadwal bersama pihak bioskop untuk nonton bareng film asiap Men. Yang ketiga, lakukan proses pembayaran booking studio dengan pihak bioskop. Yang keempat, ajak keluarga dan teman-teman untuk nonton bareng pada jadwal yang sudah ditentukan. Syarat dan ketentuan kapasitas studio tergantung kebijaksanaan masing-masing bioskop tuh. Itulah info yang jelas persahabat, ya untuk kalian semua yang ingin menonton duluan acara film Asyafmen Karena seru banget ya Tayang di bioskop Jangan sampai lupa selalu dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya persahabat, kita lihat juga di sini ada yang spesial ya, vitamin bahagia di tengah malam kita dapatkan dari Papa Bilar yang diunggah atau yang diberikan oleh Mas Gongli kembali Ini sih luar biasa banget ya, kebahagiaan dari Papa Bilar Tentu terlihat saat main PS memenangkan lawan Kak yang Mungzi Wow, banget ya, bahagia dari Papa Bilar saat memenangkan pertandingan ya, Masya Allah kau yang hanya bisa tertunduk saat dikalahkan oleh bos sendiri, masya Allah banget ya. <gifat> kita bahagia banget saat melihat Papa Bilar sudah happy banget persahabatnya, padahal hanya sekedar main PS saja dengan tim dan kakaknya di rumah, masya Allah. ini tentunya kebahagiaan yang kita rasakan juga. apalagi persahabat. setelah itu Papa Bilar juga memberikan uang. Kepada K.W. Mungzi Yang sudah mendapatkan juara kedua Masya Allah memang idola kesayangan kita ini Selalu saja Membuat kita bangga Mudah-mudahan berkah barokah Dan selalu dilancarkan rezekinya Amin alamin. Dan untuk berikutnya juga persahabat, Jangan lupa Kita harus mendukung idola kesayangan Di acara Kiss World 2022 Karena tinggal besok terakhir persahabat, ya, tanggal 11 Penutupan untuk voting Yuk jangan lengah kita buktikan untuk sekarang juga bahwa dukungan kita sangat diperlukan banget nih oleh idola kesangan kita Mudah-mudahan banyak mendapatkan piala penghargaan di acara tersebut Sama-sama kompak, sama-sama semangat dan optimis selalu Kita masih menunggu kejutan baik selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan